jaring panjang jaringnya itu sampai ke pinggir sana itu kelihatan pelampungnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar subscriber Sereman Shriver Seperti biasa sore sampai malam teman-teman Kali -teman. nah, ini kita akan coba lagi untuk jaring Ikan banding ya Sama tiga sang kameramen kita ya nah, Ini aja teman, teman Punya joss gandoss lah Masih nyantik Oke Ini jaringnya sudah direntang oleh Pak Kim ya sampai ke ujung sana jaringnya melingkar hmm, sampai jauh sana mudah-mudahan hasilnya hari ini melimpah pakim ya Yo, Pak. kalau nengok airnya cukup eh, cocok untuk jaring beranyut oke kita coba angkat Okay, kita coba angkat lagi ya coba kue bolu apa hm. kue bolu hm. eh coba. I, i, ini apa ini <laughs> dapat game? Dapat. lagi tadi itu Pak Kim ya? Yang empat tadi.